Hai hai hai Harimau adalah jenis kucing paling besar di dunia Mereka hidup menyendiri dan tersebar mulai dari daerah subtropis hingga ke daerah tropis Namun jumlahnya di alam liar kian berkurang akibat perburuan liar Ditambah dengan lahan mereka berburu juga berkurang akibat alih fungsi lahan oleh manusia Maka tidak heran jika di beberapa wilayah ada konflik antara manusia dan hewan buas ini seperti yang dialami oleh warga di negari Pasialawe, dikhawatirkan dengan kemunculan harimau dalam waktu sepekan terakhir. Bahkan salah satu warga sempat melihat langsung keberadaannya. Selain itu, tiga ekor anjing warga juga menjadi korban serangan. Seekor harimau Sumatera dewasa dilaporkan terekam kamera trap di negari Pasialawe, kecamatan Palupuah Agam. Seorang warga Pasialawe mengatakan harimau itu terekam kamera di kampung Tabua Buah jorong Palupua. Dia menyebutkan harimau itu terekam kamera saat berada dekat pondok dalam perkebunan tersebut. Dalam foto yang beredar, harimau itu terpantau pukul 19.34 waktu Indonesia Barat pada Selasa 6 Desember 2022 kemarin. Sementara kepala BKSDA Sumatera Barat juga membenarkan perihal adanya harimau Sumatera yang terpantau kamera trap. Ia juga menjelaskan pihaknya melakukan upaya penggiringan agar hewan dilindungi itu menjauh dari lokasi tersebut. Kemunculan satwa buas tersebut juga membuat masyarakat Mubar ramai memperbincangkan adanya penampakan harimau Sumatera yang disebut-sebut tertangkap kamera di Reban Kumbang, Desa Sindang Marga, Kecamatan Bayung Lencir. Ternyata berdasarkan informasi yang didapat, sumber info yang beredar, foto yang beredar tersebut merupakan foto yang diambil oleh kontraktor PT PT.TPJ, yang berada tidak jauh dari Balai Taman Nasional Sembilang Kabupaten Banyuasin. Eh tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. BKSDA Kabupaten Agam menerima laporan bahwa seekor harimau telah memangsa dua ekor sapi di Mahur Hilia Nagari Salare Aia, Kecamatan Palembayan. Dalam laporan yang diterima, kejadian itu diketahui terjadi pada hari Selasa Pagi. Salah satu warga setempat mengatakan, satu dari sapi miliknya tersebut sudah mati, sedangkan satunya lagi hanya luka-luka. Kedua ekor sapi tersebut berada tidak jauh dari rumahnya, dan kedua binatang ternak tersebut diterkam saat berada di dalam kandang. Sementara itu Kepala Resor KSDA Agam menambahkan pihaknya sedang menuju lokasi untuk menyikapi laporan konflik antara satwa dengan manusia. Ia juga menambahkan tim ke lokasi untuk identifikasi lapangan guna memastikan satwa yang membangsa ternak warga itu dari jejak cakaran, kaki, dan kotoran. Apabila telah diketahui, maka Resor KSDA Agam bakal melakukan upaya selanjutnya. Setelah itu BKSDA berhasil menangkap seekor harimau Sumatera yang kerap memangsa ternak warga di Kabupaten Agam. Satwa belang tersebut tertangkap di Maua, Nagari Salare Aya, Kecamatan Palembayan Agam. BKSDA menyimpulkan harimau bisa masuk permukiman akibat kurangnya rantai makanan. Lantas berapakah perkiraan jumlah satwa belang ini di alam liar?